Halo guys, kembali lagi di sini bersama Bang Evan Slot ya guys ya. Nah, itu di sini kita mencari pola slot jatuh untuk hari ini ya guys ya. Jadi <tuh> semoga ini dikasih tp TP ya guys. Ya. Dan sini gua bermain di rupiah 138 tiga delapan dan dikasih free spin ya guys ya di awal-awal gua langsung dikasih Frisbee guys dari gimana mohon maaf ya guys ini gua sebenarnya lagi gak enak badan guys tadi berhubung gua udah ada janji sama kalian setiap hari gua akan upload konten ya guys ya dari gua terus-terusan tiap hari mencari pola-pola slot gacor hari ini, ya guys. Ya, kali 20 puluh, coy. Hai, guys lagi hai, enak juga hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jalan kaki tadi tidak ada yang namanya tidak bisa guys karena kita lagi lagi guys ya dari <tuh> gua mau memperkenalkan kalian lagi tak rupanya dan kuat rupa tak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu nocol di rupiah 138 tiga ya guys ya karena di rupiah 138 tidak pernah ingkar janji guys <tuh> makanya gua selalu menyarankan kalian jadi ya kita kali lagi bikin aja ya guys ya untuk kalian semua jangan lupa untuk selalu support saya dengan cara klik tombol like komen, share dan di subscribe ya guys ya ini gua sendirian guys ini guys di rumah guys. biasanya ada anak-anak ya kan, jadi gua sendirian, jadi ya, nah, hari ini gua mau berfoto ayam gua. Jadi buat kalian jangan lupa untuk selalu bantu saya, jadi seperti apa itu tadi udah jelasin jelaskan. Udah jelasin masalah udah udah semuanya. Hahahaha, dadeng, gua. Tapi, eh, udah enak banget puluh tapi dua kemenangan... ya, ribu kalian puluh tiga, dua ribu dua puluh tiga, dua ribu dua puluh udah dua ribu dua puluh tiga, dua ribu dua puluh tiga, dua ribu dua puluh tiga, dua ribu dua gua mau eh gua spin-spin lagi dua ribu spin puluh Gua naikin bednya jadi 6000 ribu, gua spin santai 10 dulu. <tuh> ya, enggak nanti. kalau dikasih satu juta, satu juta ya nggak apa-apa. Aduh, uh, badan gua, badan, badan, badan, badan, badan aja nggak pakai kepala. pakai okay, pakai. Okay. ini gua. Baik, guys, ya, ini gua. Baik, nah. ini gua. Baik 480 kasih atau tidak terima kasih. terima kasih loh guys terima kasih semuanya buat kalian semuanya terima kasih pokoknya yang selalu nonton dan patengin channel channel channel Bang event slot karena khusus buat kalian gua selalu semangat untuk selalu cari konten-konten dan <coughs> mencari Pola-pola slot kacor hari ini guys ya. nggak apa-apa pokoknya ini semua Demi kalian ya. guys Demi kowe Bisa dong Bisa dong Oke bisa Sabi Oh Caya Berubah, baru kan? Pakai cok, tapi berubah. Enggak mau turun juga. Ayo, laus pantai, guys! Guys, cuma diukur, guys. Sama si pun, guys. Wadidaw, ya, guys. Ya, ya, enggak apa-apa. gua waspada, pulang lagi ya, guys. Gua, tadi ke tempat tertentu. oke guys. guys. Wah, gua gua tenang cok lihat oh, sini cok gimana oh, sini ya guys. Oke. Kali kali 4 udah guys. Udah guys, gua mau withdraw saja guys daripada ditipu guys. Udah gua mau withdraw aja guys ya. Buat kalian semuanya thank you thank you yang selalu support saya dan izinkan saya untuk pamit hari ini ya guys ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum.